kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita ke kabar pertama para sahabat ya tentunya ada sebuah vitamin yang cukup bahagia buat kita vlog terbaru atau video baru di channel youtube nya Rizky Bras sudah di up nih para sahabat, ya tentunya ini cute banget Lesti kejoran nih persahabat, ya di sedih banget ya kayaknya. Tentunya Rizky Bilar tidak mengizinkan Dedek Lesti untuk tentunya off camera sahabat ya. Setelah nikah tuh Dedek Lesti kecewa banget sama Rizky Bilar. Nah, sampai Bang Rizky Bilar membujuk Dedek Leslie persahabat, ya. Waduh, tentunya cute banget ya. Kita lihat juga nih keunggahan selanjutnya. Lesti Kejara semakin cemberut nih para sahabat ya Mendengar abang Rizky Bilar tidak mengizinkan tuh Dede Lesti nyanyi para sahabat ya Aduh tentunya ternyata ini hanyalah prank Rizky Bilar Para sahabat ya Melihat beginian tentunya kita semakin bahagia dibuatnya Mudah-mudahan hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan Sampai menuju halal Dalam postingan sebut tentunya banyak sekali respon nih para sahabat Ya, ini dari akun Lesa lovers underscore official Liskum mengatakan cute banget ngebujuknya Pengen katanya ya <guluh> Ada juga komentar dari akun Instagram Air Bianca Yang berkomentar Dede tetap berkarya walaupun dah nikah Yang penting bisa menjaga diri Pokoknya jangan larang Dede untuk berkarya Kakak katanya ya banyak sekali mendukung mendukung Dede Alayasi, para sahabat, ya, ini hanyalah prank saja. Kita jangan sampai neting, para sahabat, ya. Tetap fokus untuk mendukung hubungan mereka, tentunya mudah-mudahan secepatnya mereka melangsungkan acara pernikahan. keunggahan selanjutnya, para sahabat, ya, kita makin dibuat bahagia. Lihat nih, Rizky Bilar bersandar ke bahunya Dede Alayasi, para sahabat, ya. Dede, di situ mukanya cuek banget tuh. <laughs> Yang tidak diizinkan nyanyi oleh Rizky Billar setelah menikah para sahabat Ya aduh, ngayasnya abang bi para ya cemberutnya ciut banget tuh tentunya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Ini adalah uh, hasil prank dari Rizky Billar para sahabat ya yang Rizky Bila terkena karomonya sahabat terlihat bibir Rizky Bila contor persahabat ya duh, <Gih> ini cute banget nih persabat, ya setelah di tidak elastik bibir Rizky Bila terlihat sangat contor di situ persahabat ya membuat kita mengek banget nih ketawa mudah-mudahan tentunya Kekiutan mereka tentunya mudah-mudahan bisa memberikan kabar bahagia buat kita para fans ya. Untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga tentunya ada info ya bahwa jangan sampai ketinggalan Malam hari ini kita akan dikasih kejutan vitamin bahagia para sahabat ya malam hari ini Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampil bareng di acara LIDA 2021 yang mana tentunya malam hari ini tentunya terakhir lida 2021 persahabat ya lanjut 1 atau 2 minggu setelah lebaran persahabatnya ini kita dapatkan info dari akun leslar Indonesia 2020 yang menemani meninfokan warga Konoha wajib tonton malam ini terakhir lida 2021 lanjut 1 atau 2 minggu setelah lebaran persahabat ya wow tentunya ini terakhir Wajib nonton, tentunya Bersahabat ya, pas banget spesial Lesti Rizky Pilar tampil di atas panggung malam hari ini, persahabat ya. Siapkan cemilan kalian tentunya untuk bergadang sampai acara selesai, persahabat ya kita kompak kita solid untuk mendukung Lesti dan Rizky Pilar. Kabar terbaru selanjutnya, para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan terbaru dari Bang Aril. Ya, kita lihat aja di akun pribadinya, Bang Aril disitu situ memposting foto terbaru di Indosiar, para sahabat. Ya, wow, tentunya dedak lesi kayaknya sudah ada di Indosiar, para sahabat. Ya, Bang Aril, kita lihat sudah ada di Indosiar nih. Wow, mudah-mudahan acara malam hari ini selalu diberikan kelancaran, tentunya kesuksesan, dan kesehatan buat idola kesayangan kita. Dalam postingan sebut juga tentunya Bang Adil menuruskan sebuah kalimat caption. Dikatakan, Bismillah, semoga lancar selalu malam ini. Amin, semangat. Kata Bang Adil Pasabat, ya tentunya banyak sekali dukungan respon dari para fans. Ya, nih dari akun Instagram Asri Salwa yang berkomentar, amin bang. Katanya ya, selanjutnya ada komentar juga dari akun Valentio Arsgore Falina. Di situ mengatakan dalam kolom komentar, amin, semangat Om Bori jagain Dedek Gilis, katanya ya. Ada juga selanjutnya komentar dari akun Instagram, Bunda Ewi, Bunda Ewi yang berkomentar, amin ya Allah, tetap semangat ya Om. Tentunya persahabat ya, dukungan, respon dari para fans memang luar biasa banget, persahabat. Mudah-mudahan malam hari ini selalu diberikan kelancaran, tentunya untuk. Idola kita Lesti dan Rizky Bilar Dan kita doakan terus nih Bang Ariel Supaya diberikan kesehatan Yang mantannya supaya selalu menjaga diri Lesti kemanapun pun pergi nih ya, Kita dukung, kita support Untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan bahagia Para sahabat yang mudah-mudahan Kita mendapatkan asuhan vitamin cute Dan vitamin bahagia dari Idola kesayangan kita Tunggu saja info dan kabar selanjutnya Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Minu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.